Jadi singkat cerita gini, ada sayyid alim alama. E, cuma secara fisik itu nggak pati meyakinkan. Oh. Singkat cerita, beliau yang alim alama itu diragukan inti sape yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. saat itu sayyid tadi sayyid yang alim ini, sayyid yang alim ini kemudian nantang Carok Jawa nantang. Wis pokoke para habaib nek ora percaya aku ayo sowan Kanjeng Nabi. Sowan di Madinah. Semuanya ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Terus didawuhi Nabi, "Napa jenengan?" Terus Nabi jawab, "Ijtama' al-faru wal usulu." Saiki anak wis ketemu bapak atau anak wis ketemu asal usuli Nah, tentu asal usul itu dua. Ada yang minhay haisudzat, apa? Karena ada bat asyarifah, ada sisi kemuliaan genya Nabi. Itu jenengnya para habait, napa? Terus ada nasab yang karena sebab kayak ilmu, kayak niru sunai Rasulullah, lah nasab yang karena sebab ini tentu jumlahnya lebih besar karena rata-rata orang itu tidak habib tapi bisa intisab ke Rasulullah sebab perilaku Nani salman minna ahlal bait. salman itu jelas raputunan Nabi, yoranaknya e Nabi tapi karena perilakunya Nabi dawa salman minna ahlal bait. bahwa salman menjadi bagian dari kita karena perilakunya menangani kulu nasabin bin mungkotiun yaumal kiamah illa nasabi pasat. Faham ya, itu wonten nasab sing karena badh asyarifah. Ya kote si bruji ni badh asyarifah. Ono nasab sebab nganggo sebab. Kayak kowe niru nabi terus macam-macam. Niru nabi paling gampang ya pikir sabar gus sikus paling. Wong kowe salat qoblih aga to ya ra tau, badhe ra tau, hajir ra tau, ya fakir Fakir wis biya iki miskinan. Waamit iki miskinan ya. Walhasil Terus Habib Habib mau ngipi ketemu kanjin Nabi, terus, ya Rasulullah, kalau saya nanti pulang, setelah ketemu engkau saya harus ngomong apa, izinnya inggilah zurtum, ya Akromal Khulki ya Rasulullah, kalau nanti kita pulang ke kampung, ditanya orang saya harus ngomong apa, terus nabi jawab kulu rojana, di kuliah khairin sudah, kamu bilang saja bahwa pulang dari Madinah membawa semua kebaikan, sesuai alfaruwal usulu saiki Putu, wis ketemu Mbah. Baik, tadi tentu, nah ini para habaib ya farun yang karena akar ah karimah yaitu karena gen, bang ya, tapi kalau faru ini hasil sabab, ya katus alulama lama, waro satu, Terus, lalu kayak, kalau mana nih, enggak lah, namun dan ucap nopo nih, masuk ada pertanyaan, Zurtum tumbuh ziaroh ziro kafe, gue saya nabi, lalu bima kelauan opor, zat tumbal ziro ya, atau malholki makhluk paling utomo, mana kulu, lalu kita harus ngomong apa, setelah sewanjen dengan. Nabi jawab kulo ngucaposiro kabeh rojak nabi kuli khairin kita pulang dengan membawa semua kebaikan. Wastama'an dadi kumpol apa alfar cabang wal usurul asal usul. Laula kaum pomo jenengan Yasin atal wujudi, hezat sing dadi pepay wujud, Maksude kanti nabi itu hiasan semua alam raja ini. Matoba mengko ora nyaman apa isi urip ingsun walawujudi lan wujud ingsun aneh gue suwon kangkang gue tuh seneng onone nabi gue pasti dadek notoba isi, apa? No, no, no. kehidupan kita harus nyaman, aneh kangkang bunga-bunga tak berros, nabi gue udah <tip> nyaman naboh ora oleh wes onone nikmat kajian nabi kemudian ke ngeluh, saya ini gue dene mat dwe nikmat, nikmat sepele, dene nikmat mangan nikmat sepele, nikmat tertinggi gue anak ini nabi muhammad saw artinya ketika kita islam itu artinya us dwe nikmat tertinggi, gini gue wujudun nabi Wala ne lawla kaya si natal wujuti, mato pa ais wala wujudi ande kan tidak ada engko ya rasulullah hidup saya ndak nyaman. eksistensi saya wujud saya juga ndak nyaman. Wala taro nam ora rengrengeng reng reng engson fi solating dam solating Saya juga tidak penikmat solat. Wala ne solat ku tuwono nyamanis, buah biro ka dari ku tuwono nopo nyamanin ku sarate ibeda ku tu nyaman. Gih tiningin nopo wajeta halawatal iman saya tidak akan nyaman dalam sholat saya andaikan tidak ada ajaranmu ya Rasulullah berhubung ada ajaran Nabi kita sholat itu nyaman kenapa nyaman? karena ketika kita ketemu Allah kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah sholat oke wani di syuting video ini disetel mau rokok kebal wong. bariku ngemiang kan ya isin. Tapi kadang-kadang disoteng salat sujud nangis kan keren doang. No? <laughs> Tapi waktu itu ya banyak nungguin <menurutku indi> misalnya soben akhirat. Tapi kan rukwakuan nung nah, neng dunyok kan di di soteng. kebal kebul, bedaki kodok, kan disini, no? <ganya> Trus, tako, di sini. Tersakai pengiran, Tapi barang disoteng Akan keren doang. Akan keren Akan keren doang. Akan keren doang. Iku mesti kan maturin malaikat. Yo ya, video Iku yang beli ini, oh, <laughs> Tapi nah, rame, bos. Apa suarung antok bluater nyisori pas angin, <laughs> rokokan bareng uangop terus tuh turu. Aduh, bareng digugah pindah kamar. Lain-lain <laughs> video Iku, sing diulang-ngulang nggak isi di sini uang, apa? Pah, Mbak. Jadi kenangan terbaik kita di dunia itu sholat dulu, bu. Enak ya, sholat sih tenanan. Kalau nyari tembok ekang, nak nongkentong, kutuono melayuni, buh pirukah dari kutuono melayuni. Guling-gulingan, nak kita ikut tergesa-gesa pergi panggilannya, Allah Subhanahu Wa Taala. Walataronam tulan ora rengang-rengang insun, ora nemu agak-agak nyaman. Jadi rengang-rengang -reng, gitu. Fi sholati, walah ruku'i, walah sujud. Di mana andaikan tidak ajaranmu ya Rasulullah kita tidak pernah nyaman ketika sholat, ketika rukuk, ketika sujud. Maknanya apa? Ajaran Rasulullah adalah ajaran yang kita bangga dan nyaman karena kita sholat. Karena kenangan terbaik kita ketemu Allah tentu kita di dunia pernah apa? Sholat. ya mau kebayang nggak misalnya videomu bekembe communication teraklaminan bunga-bunga join rokok, rokok sih, rokok sih, terus di goang lorok. Lewat rokok itu baru saya tonton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 ya, pak ya. kenangan terbaik kita ketemu pangeran ya jangan pokoknya mulai hari ini pulau Badung aja ditutup nama Inggilano Gunung Karna nih kawan tendawi nabi nama Kulo Rojana, terakhirin terus kalau bersaksi betul yang dinadungkan Habib Sye Habib Sye ini nyuman hanya menadungkan sebagian makalah-makalah itu dari Syekh Abdullah al Haddad sebagian dari makalah-makalah ulama-ulama singgusul terus apa, faduah, iwahtihal, idhalilun di fifty kori, ana abdun soroh, fakri dimna fakri of the kori, saya tuh mana hatta takjual. saya tahu banyak. kami datang HP beses yang populer. No, tapi itu rata-rata itu wali-wali yang pun kapun butam. Hanya ada beberapa yang ketika ini yang modern, tapi hampir rata-rata itu dari wali-wali yang -wali pun